Store kemarin? Apa itu bro? Store? Adik-adik? Toko kelontong? Serba? Ya toko kelontong, toko serba serba ada ya. Jadi kayak kalian ada ya? Tetangga kalian yang jualan banyak gitu ya? Ada yang jualan? Jualan apa? Ada. Jualan buku, ada yang jualan apa gitu? Itu namanya toko toko kelontong, ya. Ya kemudian yang nomor 6 apa itu? nomor enam, nomor six, ada theater, theater itu artinya tea, theater itu artinya bioskop ya. Oke, kalau di tempatnya Sanja bioskop banyak nggak? banyak bioskop nggak? Halo? Ya, Mister. Oke, kalau di tempatnya ini gimana? Kalau di tempatnya apa? Di tempatnya Oh sebentar, kalau di tempatnya eh, apa? Di tempatnya Didi gimana? Banyak bioskop nggak? Satu, tapi lumayan agak jauh. Nah, jadi ya, itu ya. Jadi Bilangnya apa? Kalau bioskop, ti theater. Nah, itu bioskop titer. ya. Oke, lanjut yuk. Bentar ya, Mister. Oke, ngomong gue silakan ya. Bentar ya. Oke, Mas Bakti ini apa? Nyari-nyari catatannya Mas Bakti sebentar ya, sambil ini. Yuk coba lanjutnya nomor tujuh yuk. Ada truck apa itu? Apa itu truck store? Apa, apa jangan takut salah. Store artinya apa? Store kemarin. Apa itu store? Store artinya to toko. Store itu sinonim dari shop, ya. Ada toko, ada ada shop, dia mereka itu adalah sino, sinonim, ya. Jadi mereka itu sinonim, ya. Jadi kalau misalkan ada drugstore, berarti apa, adik-adik? Drug itu o, obat, ya. Toko obat, toko obat itu berarti kalau di Indonesia apa namanya? Toko yang menjual obat, namanya apa? Apotek. Nah bagus, Drugstore itu artinya apot apotek ya inget baik-baik ya, drugstore itu artinya apo, apotek, apotek. Ya, lanjut ya kemudian ada bawahnya lagi apotek. ada farm apa itu farm peternakan nah peternakan atau ini atau kalau bilangnya itu kebun. Eh, ini, apa kebun nah, kebun boleh kebun boleh peternakan boleh atau eh, apa eh, apa itu eh, hmm, apa ya kalau dibilangnya ladang juga boleh ya farm itu boleh jadi intinya tempat ber, bercocok tanam atau memelihara sesuatu ya kemudian nomor 9 kantor apa namanya itu kantor pos nah bagus kantor kantor, kantor. pos kantor pos itu bahasa Inggrisnya post office ya post office kalau kalau dulu kalau sekarang sih kalau sekarang kayaknya enggak ini ya uh, Didi maaf ya Mas timid ya suaranya masuk ya Oke okay. Sorry ya Didi kayaknya nonton film apa ya di belakang kayaknya ini nggak apa-apa ya nanti kalau ini ya sebentar Jadi post office itu maksudnya adalah kantor pos kalau sekarang kantor pos itu kayak kayak ini ya kayak enggak ada nggak ada gunanya gitu ya <laughs> jarang kepakai. tapi kalau dulu kantor pos itu sangat sangat dipakai ya karena dulu itu enggak ada enggak ada ini enggak ada jasa apa pengantar barang itu biasanya pakainya kantor kantor pos sekarang sudah jarang ya kemudian ada yang sepuluh itu ada green greenhouse ya. Rumah greenhouse ya rumah hijau nah rumah hijau itu iya ada ada tahu enggak kalau ada yang berkebun tapi bikin rumah pakai kaca gitu Rumah oh, cowok, cowok, cowok. Ah. Nah, itu, itu namanya bukan Mas emas bakti. mana? Warnanya kok enggak hijau? Greenhouse itu maksudnya. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh rumah ka rumah kaca. Jadi rumah yang biasa dipakai untuk uh, bercocok tanam. Jadi sebuah bangunan yang di, biasa dipakai bercocok bercocok tanam. Biasanya temboknya sama atapnya itu di apa? terdiri dari cer cermin atau plastik biasanya ya. Intinya untuk menyerap apa? menyerap panas gitu ya. Ada nggak Bahkan ada ya di sekolahnya ya? Ada, ada, ada. Nah, ya memang becum, becum, ada. Becum, iya. Ya, karena memang ini sekarang itu sudah eranya ini apa? eranya greenhouse gitu ya. Jadi banyak banyak sekolah yang menggunakan menggunakan itu menggunakan greenhouse untuk bercocok Okay, nah, gitu ya. Oke, okay, lanjut lagi ya adik-adik ya. Nah, kemarin Mas Bakti ajarkan ke kalian cara tempat-tempat ini. Kemarin ada banyak juga sih, Cuma kita sambil jalan aja. Takutnya nanti mengulang lagi ya. E, nanti kalian bosan ya. Supaya apa hari, hari Sabtu kalian dapat materi yang baru. Nah, ini kemarin ada tekstah ya. Nah, tapi sebelumnya kita in, ulas ini aja lagi. Nanti kita ini lagi. Nah, di sini kemarin ada ada kata to. To itu artinya ke. ya. Jadi, to itu artinya ke. Saya pergi ke Jogja. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I? I? I go to Jogja. Nah, I go to Jogja. Berarti to itu artinya apa? Ke. Yeah. Yeah. To itu artinya ke. Ke. ke. ke. Kemudian ada true. True, True artinya apa nih? Kemarin sudah, Gak apa Pak? Jangan takut salah. True artinya apa? True artinya me melalui atau mele melewati. Saya pergi, bentar ya, bentar ya. Mohon maaf, ini uh, kayaknya ini ya. Audionya agak-agak ini ya, apa mengapa eko ya? Eko itu kayak gelombang gitu ya, mungkin jaringannya ini ya oke, okay, dengarkan dulu ya gini, saya pergi ke Surabaya melalui lamongan, kira-kira bagaimana bahasa Inggrisnya, I go to, I go to Surabaya Surabaya, Surabaya. Through true through. lamongan nah, true itu mele melewati contoh gini, saya Pergi ke sekolah, melewati, ini apa, melalui kantor pos. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I, I go, go to school uh, yeah. through post office. Good, bagus. ya Through yeah. post office, ya. True itu artinya apa? Melalui. Melalui. Melalui. Oke, okay, saya tanya Mas Bakti teori satu-satu ya. Coba Didi. Didi, kalau pergi ke sekolah lewat apa, Didi? Melewati apa? Hmm, biasanya lewat air mancur. Air mancur, oke. Okay. Bahasa Inggrisnya gimana tuh? Coba yuk, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yuk. I go to... True. Kemarin dah water, water. Found. water. water. Found water fountain water fountain apa water fountain fountain water huh? fountain ya fountain ingat-ingat loh kemarin sudah yeah. ya water. Yeah. nah ini ya coba I go to school to water water fountain water fountain artinya air Air mancur, gitu ya? Oke, okay. kalau Sanja gimana? Kalau Sanja pergi ke sekolah, ke sekolah lewat melalui apa Sanja yang dilewati? Apa biasanya jembatan? Jembatan oke, okay. gimana tuh? Coba, hai, I go to I go to school through bridge. Good bridge ya? jembatannya ada namanya enggak? Nggak ada, ada namanya gak? Gak ada. enggak? Enggak ada. Nggak ada oh ya udah bridge kita aja ya nah ee, jadi intinya Adik-adik, yang jelas true itu artinya mele melewati atau melalui ya, jadi ya. yang kalian lewati dan juga nggak harus ini ya nggak harus nama tempat ya boleh nama aja nama jalan contoh misalkan saya pergi ke apa saya pergi ke kantor lewat jalan Sudirman berarti bahasa Inggrisnya bagaimana I go to the office True, True. Sudirman Street. Good, bagus ya. Sudirman Street. Nah kemarin sudah ya, bagus pintar ya. Oke. Okay. Um, oh iya, yeah. tadi Fatan Mas Bakti lupa nanya Fatan. Fatan halo, halo Fatan. Nah gini ya. Oke, okay, udah enggak apa-apa nanti ya. Fatan ditanya lagi ya. Oke. Okay. Nah kemudian ada kata across. Across itu artinya apa? Asingan tidak? Berseberangan. Nah, berseberangan berarti Ber maksudnya hadap-hadapan ya atau di depannya, tapi ada Ber ada ininya dipisahkan dengan jalan atau sungai atau apa gitu ya, bilangnya Ber across. Ber nah, Mas Bagi tanya, kalau di sekolah sekolahnya Didik, seberangnya sekolah Didik apa? Indomaret. Kemaret, berarti uh, sekolah saya diseberang Indomarset. Bahasa Inggrisnya bagaimana? My school. My school. Across is East, ada East ya? My school, is, is Across. Across the? The. Apa? Across the? Indomaret. Nah, my school is across indo Indomaret kayak gitu ya. Oke, okay, bagus ya. Oke, okay, lanjut. Kemudian, uh, Sanza. Sanza kalau di rumahnya, di seberang rumah Sanza ada apa? Halo? Ada toko klontong. Oke, okay, nah bagus. Kemarin apa? Coba, kira-kira uh, di rumah saya di seberang toko klontong. Bahasa Inggrisnya bagaimana? My house is, is across the apa? the grocery the grocery store. Good, bagus ya. My school is across the grocery grocery store. Oke, okay, that's very good. Perfect ya. Oke, okay, nah kayak gitu ya. Across itu artinya apa? berse eh uh, hmm. ah, sorry, di seberang. Ya. Artinya di dise, di seberang. Bedanya sama in front of apa? Kalau in front of apa bedanya sama ini? Di depan in front. Nah, kalau in front of itu di depan persis, ya misalkan berarti nggak ada ininya, nggak ada apa nggak ada jalan atau nggak ada sungainya gitu yang yang di depannya. Contoh misalkan di depan rumah Mas Bakti itu ada uh, ini, ada apa? Ada ada ini, ada apa? Uh, ada lapangan. Berarti bilangnya my in front uh, apa? there is ya yeah, there is yard ya yeah, there is a yard in front of my my house artinya apa ada lapangan di depan rumah rumah saya gitu ya jadi in front of sama across berbe, berbeda ya ada, ada ya oke lanjut ya oke bagus kalian sudah bisa karena kemarin sudah dijelaskan seperti ya nah kemudian ada kata kalau di depan apa? eh Sorry, kalau di, uh, di depan tadi in front of. Kalau di belakang apa? Di? beside. Ini loh, kok beside. Beside itu nanti nanti. Ini. ini behind. Dulu. Behind, bagus ya. Kalau di belakang itu be behind. Nah, halo uh, Fatan, Fatan bisa ditanya nggak? Halo. Oke okay, lagi ini. Halo ya. Tom. Oh ya, <laughs> Fatan, Mas Bakti tanya di de, uh, di belakangnya rumah Watan itu ada apa? Watan. Di rumahnya di belakang rumahnya Watan. Rumah. Rumah gitu ya. Berarti uh, ru, ada rumah di belakang rumah saya. Bahasa Inggrisnya gimana? There is a there is a, There is a house. House. House. Behind. Behind. Behind apa? House. my my my house house oke okay. sebentar ya mas bakti ini apa uh, antivirusnya nyala sebentar ya kita istirahat uh, dua menit dulu ya sebentar ya dede ya mas bakti ngurus laptop dulu Sebentar ya mohon maaf ya baik mister oke okay, kalian jangan kemana mana dulu ya ini mas bakti laptopnya ini apa uh, apa antivirusnya nyala sebentar mas bakti ini dulu takutnya nanti apa jadi lemot Terima Sebentar ya, ya deh ya, sebentar ya. Lah, dari halo, adik -adik, halo. halo Oke, coba lanjut halo, lagi ya. Sorry ya, uh, tadi ininya Mas Bakti nyala. Oke, Mas Bakti ini dulu. Soalnya nanti takutnya apa ganggu-ganggu pelajarannya. Oke, lanjut lagi ya. Nyantai aja ya. Tadi kalau di belakang itu be behind. Jadi, kalau misalkan ada kata bihan itu artinya apa? Di belah di belakang ya. Uh, there is misalkan there is a grocery stores behind my my school artinya apa Artinya apa Dedya lo? There awesome. is ya, coba ya, Mas uh, dengarkan Mas bagi baik-baik. There is grocery stores behind my uh, school. Artinya apa? Ada toko klontong di belakang sekolah saya. Nah, di belakang sekolah saya, good ya? Behind itu artinya apa tadi? Di, belah, di belakang. Nah, Oke, okay, bagus ya. Lanjut ada kata towers. Kalau towers itu artinya menuju ya, menuju. Tapi nanti aja. Nah, ini ini jarang dipakai ya. Nah, yang yang Mas Bakti ingin kemarin ingin jelaskan lagi supaya lebih jelas kalian. Dalam bahasa Inggris itu ada next to sama be beside. Ya, ada next to sama be beside. Be beside. Artinya sama-sama di samping, sama-sama di, se, di sebelah. Nah, next to ya next to sama be beside. Artinya sama, yaitu di samping atau di, se, di sebelah. Kemarin masih ingat nggak yang membedakan apa terus? Hmm. Apa masih ingat nggak nggak apa-apa kalau next tuh yeah. uh, di samping dempetan banget? Oke, okay, bagus. Kalau bisa, kalau bisa ada beside. penghalangnya, ada penghalangnya, atau ada jaraknya gitu ya. Ada jaraknya, uh, saya mas. Berarti pengen tanya nih, Fatan, rumahnya sama tetangganya. Rumah sama rumah Tandanggal di sampingnya Fatan. Itu ada jaraknya atau mepet? Fatan. Ada jaraknya. Ada jaraknya. Berarti bilangnya next to atau beside? Bilangnya next to atau beside? Berarti Fatan. Next to. Next. Um, salah. Kalau ada jaraknya, pakainya nyapi beside Fatan, ya. Ingat baik-baik ya, kalau ada jaraknya, pakainya di beside. Contohnya gini nih, ya. Ini sama ini. Ya, katakanlah rumahnya Fatan yang yang kiri ya, kemudian rumahnya tetangga Fatan yang yang kanan. Berarti pakainya berarti ada ada penghalangnya, mungkin ada selokannya atau mungkin cuma apa? cuma halaman kosong gitu ya. Yang jelas ada ada apanya Pak Tar? Ada, ada jaraknya. Boleh diisi pakai pagar, boleh ada ada pagernya, ada sungai, ada selokan terserah yang penting apa terpi, terpisah, ada jaraknya. Tapi Adik-adik, kalau yang mepet banget kayak gini ya, contoh ya. Kalau misalkan kayak gini. Oke, okay. salah ya. Oke, okay. kalau misalkan kayak gini. Berarti pakainya next, to atau bisa nih? Nah, kayak gini ini sama ini. Sebelahan kayak gini, next to next to bagus. Nah, Mas Bakti pengen tanya, rumah siapa ya? Rumah siapa di sini yang uh, sama tetangganya itu? Gempetan banget, rumahnya siapa? Aku, oh rumahnya Sanja ya? Oke, berarti Sanja bilangnya next to ya. bilangnya next to. Jangan di bisa karena nen. Nempel ya, kalau kalau ini, kalau rumahnya Rafid, gimana? Next, to atau bisa sama tetangganya, rumahnya oke. Okay, Rafid masih ini ya? Oke, okay, coba nggak apa-apa ya, lanjut aja ya dulu ya. Nanti kalau Rafid sudah ini bilang ya. Oke, okay, ini ya tadi sudah dijelaskan, in apa next to sama beside beside artinya berbe berbeda ya. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai apa? di dise, di sebelah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sedikit berbe berbeda. nggak apa-apa gitu ya. Ketuker pun juga nggak terlalu penting sih. Enggak apa-apa santai aja. Nah, di sini ada lagi nih, Adik-adik. Kemarin belum Mas Bakti jelaskan. Ada kata bit between ya. Between itu artinya di antara di antara ya. Between itu artinya dian di antara, Di antara. Oke, berarti Mas Bakti pengen nanya, kalau di antara itu bagaimana? Berarti di tengah, toh, te? di, di tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, ya. grocery, grocery store. Ini di oh. tengah, tengah, apa ini? Di tengah, tengah, bank sama drugstore. tengah, store, tengah, oh. store, store, bukan tengah, store. Drug, drug store apa tadi drugstore itu apotek apotek, apotek. ya oke. jadi tengah-tengah antara toko ob uh, apa bank sama apo, apotek. apotek jadi bilangnya gini dengarkan barik bay ya the grocery store is ya between drugstore and bank gitu jadi di tengah-tengah pakainya apa tadi adik-adik adik? bit bitwin, bitwin. Nah, oke Ya. pakai between ya coba ini ya oke okay. coba nih oke okay. between ya coba kita lihat dulu ya kita lihat dulu nih uh, ini apa ada uh, apa ya ada ini ada bank nih ada bank kira-kira letaknya ini bagaimana coba the bank is gimana Halo adek-adek, halo. Halo, Sam. Halo, halo Mr. Oke, okay. the bank, ya, the bank is, gimana? Is, with, bit, apa tadi, bit? Between. win bagus. Between. Bagus, terus. Liberi. Library, library. Ini salah ketik ya. Harusnya ada r-nya ya. Library, library. N, and. and, grocery store. Oke, okay. bagus ya. Maksudnya apa? Bank itu di tengah-tengah antara perpustakaan dan library, apa, uh, apa, grocery store apa? Toko kelontong toko ya, di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang coba Mas Bakti tanya ya. Uh, sanja, sekolahnya sanja itu di tengah-tengah apa? Sanja, sekanan so, kirinya sama kanan, apa, kanan kirinya itu apa? Coba kanannya di, apa? Di teko, apa, sekolahnya sanja itu kanan, sekolahnya sanja ada apa? Di kanannya kanannya. Hmm. ada apa, toko? Kelontong. Oke, kalau kirinya? Rumah. Rumah, berarti gimana? Sekolah saya ada di, di, di antara rumah dan toko kelontong. Bahasa Inggrisnya bagaimana? My school is What? between house. Okay. House, bagus, terus, and, and grocery store oke okay, good ya yeah, my house is between a house and grocery grocery store bagus ya yeah. bagus uh, Sanja terus Didi, Didi halo? kalau sekolahnya Didi gimana? halo Didi? halo? suaranya Mas Bakti kedengeran nggak? halo? halo? Halo. Ya, suaranya Mas Bakti kedengaran nggak? Halo, cek satu dua tiga. Kedengaran, Mister. Oke, lanjut ya, coba. Didi di, uh, sekolahnya Didi uh, sebelah kanannya apa? Sebelah kanan. Ya, kanannya sekolah Didi apa? Ada apa? Sebelah kanan ada, ada apa? itu. Apa namanya restoran pempek gitu loh? Oh, restoran. Oke, restoran gitu aja ya, restoran. Ya. Kalau yang kirinya apa? Kirinya itu apa namanya? Yang buat apa ya? Kayak toko mobil gitu, misalnya. berarti ini ya? Apa uh, showroom uh, ya? Showroom. Showroom mobil ya? ya. Oke, okay, berarti hmm. bilangnya gini. Uh, apa? Berarti coba bikin kalimat seperti ini ya. Apa? Sekolah saya di antara restoran dan showroom mobil. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Showroom apa? Showroom mobil itu bahasa Inggrisnya car car showroom ya. Car showroom. Coba yuk. My school my school is is Apa tadi pakainya? Di antara ya misteri ya, ya tadi. Ya, di antara kan kanan kiri toh berarti di antara toh. Iya. Between. Is between. Apa? Uh, Restoran. And. And room. Car, show. Car showroom. Car showroom. Nah, car showroom tuh tempat jualan mobil. Itu namanya showroom. ya. Oke, okay, yeah. lanjut ya. Oke, okay, bagus ya. Terus kemudian, Fatan, Pat, halo? Patan. Halo, kosong Oke, okay, Fatan. Mas Bakti nanya nih. Uh, sekolahnya Fatan, itu kanannya ada apa? Afamat. Afamat, oke. Okay. Kalau kirinya? Bang. Bang, oke. Okay. Berarti sekolahan saya di antara... Alphamat dan bang. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya gimana? My school. My school. Is is be. Between. Between. Good. Bagus. Between. Apa? Al Alphamat. Alphamat bagus. Ya, Alphamart. and. and Bang. Good, very good ya. Uh, ini ya, uh, apa matan ya, kayak gitu ya. Di antara pakainya bid Between. Ya, jadi misalkan saya, misalkan duduk di kelas itu di antara Roni dan Roni dan Putri. Bahasa Inggrisnya bagaimana? My chair, tempat kursi saya di my antara chair. Ron. Ya, my chair is. My chair is between between Rani and Rani and Putri. Nah, kayak gitu. Jadi di tengah-tengah itu pakainya apa tadi, Pak Tan? Bit between ya. Bitween di tengah-tengah ya. Oke. Okay. Bagus ya. Oke, okay, nah ini ada ada ya. Ada towards, ada between sudah kemarin uh, true tadi tadi artinya apa, true? Mele Melewati, melewati atau melalui ya, boleh melewati, boleh melalui, itu sama, sinonim ya. Nah coba adik-adik ya, kita akan belajar cara uh, ini. Kemarin sudah ya, kalau ini ya, kalau lurus itu apa? Go, go, go straight. Go straight. Kalau belok kiri apa? Turn. Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Belok kanan? Turn right. Nice. kalau putar balik, Putar balik, aduh apa yo masa udah lupa, turn, uh. turn around, nah turn around itu putar ba. around. putar balik. Kalau ini, kalau apa? Kalau, nah adek-adek, kalau dia turun ke bawah itu artinya go go down go kalo down. Turun ke bawah. Ada kan yang turun apa kalian kalau jalan ada yang ada yang jalannya itu turun gitu kan ya? Ada. ada kan ya? Nah, itu namanya go down. Nah, go down, ya turun, go down. Kalau naik go go up. go up. Go up. Go up, ya itu naik. Nah, ada kayak gini ada deh perhatikan. Go along the road artinya apa? pergi turuti pergi turuti ikuti, ikuti ikuti ya pergi okay. ikuti ja ikut jalan. jalan jadi ada kan yang misalkan kalian pergi kemana gitu tinggal ngikutin jalan aja nah itu biasanya go along the go along the road ya yeah. oke okay. ya lanjutnya nah di sini ada go up tadi udah go ahead itu sama ya artinya go Artinya apa? Go? Go? Go straight, sama. Sinonim. Nah ini ya, nanti kapan-kapan kita praktek lagi. Tapi takutnya kalau dibahas terlalu lama nanti kalian bosan. Nanti kita balik lagi sini ya. Oke adik-adik ya. Coba nih, kemarin seperti janjinya Mas Bakti, nah, hari, iya. nah, hari ini kita akan belajar hmm. cara melihat peta, kemudian cara me, me ini menunjukkan arah. gitu. Jadi nanti kira ke sini dari sini itu kemana nanti ya. Coba ya. Sang nah, sebelumnya kita lihat posisinya dulu ya. Kita lihat posisinya dulu ya. Oke, adik-adik perhatikan ya. Di sini ada banyak tempat ya. Kita coba lihat satu-satu ya. Iya, uh, Ravid ya. sudah bisa ini? Sudah bisa ini? Sudah bisa ini? adik aja bicara? Belum ya. Oke, Tidak apa apa ya. Kalau sudah bisa ini ya, bilang ya. Coba kita lihat tempat ini satu-satu ya. Ada? Ambulance station itu artinya apa? Ambulance station um, tempat tempat ambulans. Nah, tempat ambulans. Jadi tempat di ini ambulans, gitu ya? Kemudian ada ambulans. Nah, kemudian ada dentist apa itu dentist? Is, uh, ah, yeah. Dentist. Ah saya dentist. De, dentist, dokter gigi. Bukan. Nah, dentist, dokter, dokter gigi ya. Siapapun boleh jawab lo ya, semuanya lo ya. kayak ini biar belajar bareng-bareng. Tadi ada drugstore apa drugstore? Apotek. Apotek bagus. Lanjut ya, kemudian hospital. Rumah, Rumah sakit. Oke. Okay. Supermarket. Supermarket itu. Supermarket ya, supermarket ya, sama ya. Oke. Okay. Kemudian nah ini ada yang baru nih, ada butcher. Coba tirukan Mas Bakti. Butcher. Butcher. Bocor. Nah, butchers itu artinya tempat potong hewan ya, tempat pemotongan hewan ya. Ada yang sering nemenin ibunya mungkin ke pasar beli ayam, ayam potong di Ada. ada ayam. ya? Nah, itu namanya adalah ba butcher. Butcher. Artinya tempat jagal ayam gitu ya, jagal ayam atau jagal hewan. Itu tempat pemotongan ya, namanya ba bacher. Kemudian nih, apa ini bacanya gimana? Kelihatan enggak? Apa? Gas station. Artinya apa gas station? Pom bensin. Pom bensin, bagus ya. Kemudian ada bakery. Bakery. apa nih ada biasanya ada sering dengar kan kalau beli roti itu ada bakery gitu itu artinya apa toko roti, toko roti. Nah, bakery itu artinya sebenarnya adalah tempat manggang roti tempat manggang roti hmm. ya, bakery ya, jadi bakery gitu bakery tempat ya tempat buat roti berarti ya bisa diartikan gitu berarti benar Sanja ya kemudian ada coffee shop apa itu coffee shop cafe oh, nah cafe atau wa? warung kopi boleh Bologi. Boleh ya. Oke, lanjut. Bawahnya apa ini? Restoran Cina. Nah, restoran Cin? Cina. Cina. Biasanya itu ada yang pernah makan ini enggak? Masakan Cina enggak? Ada ini, pangsit apa gitu enggak pernah? Pernah nah, ya? Nah, pernah. Oh, ya. Biasanya saya. yang nah yang bumbu apa bumbu ya. bumbu apa itu bumbu puyung hai, segala macam ya. itu pasakan si nah, ya ada nah ini grocery store apa tadi toko kelontong toko kelontong kemudian ada park apa itu park taman taman bagus ya taman ya eh ini nggak perlu ini uh, ya ini coba tadi sudah post office kantor pos government office apa tadi kantor comma Pemerintah, kantor hmm. pemerintah itu bisa berbentuk balai desa, kantor, ka, kepa, apa, kantornya Pak Lurah, hmm. kantornya kantor kecamatan, dan sebagainya. Ya, ada bank, jelas itu bank, kemudian polis station, apa, kantor polisi, kantor nah, polisi. polisi bagus ya. Ada gym, apa itu gym? Gym, gym, Oke, kemudian uh, ada Giant Mall. Nah, Giant Mall tuh Mall. ini ya, Mall Giant tuh ya. Ada yang ada nggak di ini tempat kalian Giant gitu? Ada. Ada, ada ya, ada, ada kan? Nah, ya, memang biasanya sering ada di kota-kota ya. Ada. Bacanya gimana ini dek? Ada dek? Mosque. Mosque bukan Mosque. Mosque. Mosque, Mosque. Mosque. Mosque ya. Satu ini aja. Satu kali ucap aja. Mosque. Mos. Nah, mos nah, gitu ya. Mas. Kemudian kemudian ya, mos gitu masjid. Kemudian fire fire Ayo. station. Itu apa Ayo. sih kira-kira? Fire station itu apa? Kalau Mas nanti boleh tahu. Kantor pemadam. Kantor pemadam keba kebakaran. Ada yang pernah ini enggak? Pernah lihat kantor pemadam kebakaran enggak? Pernah. Terkecil. Pernah ya. Itu biasanya ada apanya? Ada apa ada itu mobil pemadam kebakaran? Mobil apa truk? Oh iya. Mobil apa truk? Truk. Truk, truk, ya. truk, truk. pemadam kebakarannya. Ah, fire, uh, fire truck namanya. Nah. Ah, iya chef. Kemudian ada barbershop. Barbershop. Nah, barbershop. Nah, potong rambut bagus lambut. ya. Oke, ini ya sudah ya. Nah, adek-adek. Uh, coba kita lihat dulu ya. Coba Mas Bakti tanya tempat dulu. Nanti kan tadi nanti habis habis tempat kita belajar arah. Oke, okay. uh, coffee shop ya. Ini saya Mas Bakti tanya ke sekalian dulu ya, secara umum dulu ya. Sekarang coffee shop itu berada di mana nih? Coba Mas Bakti tanya ke semuanya. Silakan. Kira-kira kalau Mas Bakti tanya coffee shop tuh ada di mana? Jawabnya bagaimana? Coffee shop. Coffee shop di is is dulu coffee shop is beat between win next between bagus adik-adik very good ya pakainya pit win karena di tengah di tengah-tengah karena di tengah-tengah bagus sekali ya good very good kemudian nih Mas Bakti tanya ada ini. Uh, sekarang satu-satu ya. Tadi udah barengan. Sekarang satu-satu ya. Mas Bagtri tanya Didi dulu ya. Coba Didi. Uh, ada masjid. Kemudian ada ada masjid ini ya. Kira-kira. Kalau uh, Mas Bagtri tanya ke Didi. Didi uh, masjidnya itu di mana gitu. Jawabnya gimana Didi? Mosque. Hmm. Mosque. Sebelah kiri. Sebelah kiri itu apa? Maksudnya gini aja. Apanya apa-apaanya apanya bangunan yang sekitarnya gitu loh. Misalkan ini Rampingnya. di belakang ini. Ini di sampingnya ini. Oh. Ini di belakangnya ini. Kan bisa toh. Coba. Samping. Uh, ini madepnya sini ya. Ini madepnya ke, ke sini ya. Ke, ke ke bawah ya. Jadi madepnya oh. ke bawah. Berarti gimana? Belakangnya far, fire station. Bahasa Inggrisnya gimana? MOS, Mos? Hmm. is? Is. Apa tadi di belakang? Hmm. Ada yang bisa bantu teman-temannya mungkin? Yang Didi lupa itu. Apa tadi kalau di belakang? Behind. Nah, behind tuh dibantu sama behind. ini. Saja. Coba gimana berarti? Mosk. Mos is behind fire station. Nah, good. Mos is behind fire ah, fire station. Artinya masjid itu ada di belakang kantor kantor pemadam ke ke kebakaran. kebakaran. Bagus, kayak gitu ya. Oke. Cuma iya diingat baik-baik ya, Didi. Di belakang behind. apa, Didi? Behind. Behind. Bagus ya. Oke, okay, kemudian adik-adik, sekarang Mas Berti tanya ya. Uh, sekarang Fatan, halo Fatan. Halo, Oke, okay, Fatan, sekarang Mas Berti nanya nih, uh, antara ini, antara apa uh, ini ya? Uh, grocery store. Kalau misalkan Mas bakti tanya, uh, Fatan, uh, grocery, grocery store itu ada di mana? Where is grocery store? Jawabnya gimana? Where? Coba dilihat sekelilingnya ya. Kira-kira dia itu di sampingnya atau di sebelahnya atau di mana gitu atau di depannya, di belakangnya. Boleh. nggak ada yang enggak ada yang salah ini. Tergantung kalian aja pakainya mana. There is the is be between the restaurant and school. Kalau uh, kalau kayak gini, Fatan, itu nggak bisa ini ya, nggak bisa between ya, karena walaupun diapit, tapi kan ada ada jalannya toh, hmm. kan ini ada jalannya tuh, ada purple, purple street, artinya apa? Jalan jalan ungu gitu ya, jalan hmm. ungu. Jadi nggak bisa. Berarti cuma di sebelahnya ya di sebelahnya Chinese restoran. Kira-kira bilangnya bagaimana ya? Atau di atau di apa? Atau di depannya taman gitu. Coba. Hmm. Kira-kira gimana? Patan mau milih mana? Mau bilang di sampingnya Chinese restaurant atau di black, apa di di, de, uh, di depannya taman? Mau pakai yang mana, Patan? Hmm, di depan. Oh, di depannya, oke berarti gini kalimatnya ya. Nanti coba diinggriskan sama Patan ya grocery store toko kelontong itu ada di depannya ta, taman. Nah, kira-kira gimana nih bahasa Inggrisnya? The grocery store is the grocery store is, is in front the the park. Bagus sekali, Fatan ya. Good, bagus ya. Terus ya, diingat-ingat ya, mulai bisa ya. Nanti kita latihan terus pokoknya ya. Nanti habis kalau ganti buku nanti ketemu ini lagi ya. Cuma, cuma apa? Cuma kita apa? Uh, jangan terlalu lama di sini. Takutnya nanti kalian bosan, gitu ya. Hmm. Oke, okay, bagus. Di, uh, Fatan bagus ya. Kemudian Sanjani hmm. nih. Sanja lo? Ya, Mister. Oke, okay, Sanja. Di sini ada ya. Ada or orchard apartment. Ini artinya apartemen uh, anggrek ya. Orchard itu adalah bunga anggrek. Ya. boleh bilang anggrek apartemen gitu juga boleh kira-kira ya. nih anggrek apartemen itu apanya sekolah di seberangnya sekolah bagus di seberangnya karena ada ja ada jalannya bagus jadi berhadapan tapi ada aja ada jalannya dipisah sama jalan kira-kira bahasa Inggrisnya bagaimana coba anggrek apartemen is Is apa across. kalau bagus is across is the school nah uh, is across the the school bagus sekali ya Sanji, ya jadi across tadi artinya apa di se seberang nah di seberang itu bahasa Inggrisnya a uh, across ya diingat baik-baik ya deh ya across bedanya sama in front of itu beda kalau in front of tadi yang dipakai Fatan itu dia di depannya persis nggak ada pemisahnya tapi kalau di seberang itu ada yang memi memisahkan entah jalan entah selokan atau mungkin sungai atau bisa aja danau boleh ya tergantung ya rumahnya kayak gimana yang jelas ada ada pemisahnya ya oke sekarang Rafid Rafid ini ya ditulis saja ya coba nggak apa-apa Rafid di sini Mas Bakti ada ada ini ya ada apa uh, barbershop ya barbershop sama kira-kira uh, kalau Mas Bakti tanya barbershop itu ada di mana jawabnya gimana profit Oke okay. oh iya Ding <laughs> Rafid ini ya, coba ditulis saja Rafid ya, nggak apa-apa. Jangan takut salah ya. Kira-kira barbershop ini ada di, di mana? gitu ya. Kalau ada pertanyaan, di manakah barbershop? Coba ditunjukkan. Misalkan itu Lomas Mas Bakti ada di dekatnya ini, ada di ada di depannya ini gitu ya. Coba Rafid ya, ditulis aja nggak apa-apa ya. Jangan takut salah ya. Oke, ini pertanyaannya. ya. Oke, adek-adek uh, ini ya, apa diingat-ingat ya. Tadi ada nama ini ya bukan arahnya Rafid, tapi ininya apa tempatnya di mana? Misalkan tadi kan Fatan bilang ya, apa grocery store itu ada di depannya taman. Kemudian Sanja bilang sekolah itu ada di berseberangan dengan apartemen Anggrek gitu. ini juga kira-kira kalau Mas Bakti tanya, barbershop itu ada di mana? Jawabannya Rafid gimana? ada di ini Mas Bakti misalkan ada di sebelahnya ini atau ada di depannya ini juga boleh aja gitu. Kira-kira gimana nih? Jawabannya Rafid. Oke, ditunggu ya. Coba ditulis saja jangan takut salah ya. Oke. Uh, kita lanjut ya ada-ada ya. Ingat ya, eh Mas Bakti coba tanya street kemarin apa artinya street jalan jalan ya berarti kalau jalan sudirman bahasa inggrisnya bagaimana sudirman street nah sudirman street ya kalau jalan anggrek anggrek anggrek street nah kayak gitu ya nggak perlu di diinggriskan nggak apa-apa itu nama jalan soalnya is beside ya uh, ini ya uh, apa uh, ravid bukan saat tapi di Beside, tulisannya kayak gini ya. Eh, sebentar ya, coba lihat dulu. Coba lihat. Oh, ini kan berarti dia apa ini? Kira-kira pakainya Beside atau next to adik-adik? Next to, next to ya. Ingat ya, karena dempet. Ah, ingat, karena dempet. Ingat ya, kemarin Rafiq juga masuk kan? Ingat baik-baik. Kalau Beside itu ada, ada pemisahnya, entah selokan atau... Apa atau ada tiang listriknya, atau ada apanya gitu ya? Itu B, beside ya. Tapi kalau mepet seperti ini, pakainya apa? Next, next to ya, kayak menempel gitu ya, berarti lihat gambarnya yang ini. Ini nempel atau enggak? Ini halo, adik-adik. Halo, halo. Nempel, ya, mas... nempel ya, good ya, nempel, nempel berarti pakainya. Oke, okay, Mas Bakti putus-putus ya. Halo, satu dua tiga, putus-putus nggak? -putus enggak. Enggak, mis, enggak mis, ya. Putus-putus. Ya, ya. Sebentar ya. Oh enggak nih, Rafid nggak. Oh berarti Didi ya, jaringannya yang ini ya. Oke, okay, sebentar ya. Oke, okay, berarti pakainya apa? Next, next to bukan p, be, beside. Nah kayak gitu ya, diade ya. Nah sekarang nih, coba kita akan belajar cara me, ini apa merujuk jalan. Sebelumnya cek suara dulu, satu dua tiga, bisa kedengeran nggak suara Mas Bakti? Bisa dong. So. Bisa ya. Oke, okay, sebentar ya, sebentar. Sebentar, Mas Bakti cek ke jaringan dulu ya. Kayaknya jaringannya bermasalah. Sebentar ya. Halo, cek satu 2, tiga. Terdengar nggak, Mas Bakti? Halo. Terdengar, Miss. Terdengar, mutar. Putus? Putus-putus enggak? Putus-putus enggak? Enggak. Nggak ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah. Nah, sekarang Adik-adik, tadi kan sudah bertanya lokasi ya. Sekarang bagaimana cara menuju ke Oke, Kak Mas berarti ulang ya. Kalau tadi kita belajar tempatnya. Nah, sekarang kita akan belajar cara menunjukkan jalan? Jadi dari satu tempat kemudian pergi ke tempat yang yang lain, gitu nah, ya. Sekarang ya, oke, coba nih kita mulai satu-satu ya. Mas Bakpi dulu ya, pelan, pelan Ini ada soal nih. Go from gas station. Apa itu gas station? Ada dek? Apa Bom tadi gas station? Pom Bensin. Kemudian tuh itu artinya apa tuh tadi? Ke ke ya. ke ke apa, ke Giant Mall. nah oke berarti lihat dulu ya tadi dari ke bensin pom ke mana Yang ini ya ya, ya. yang sini kan ke ke ke dimana? ke ke di ke ke Kanan ke di mana? Di sebelah dimana kanan. Kanan ah? Kanan atas. Kenas, kanan atas. Utara, North ya. Ini Selatan, apa Selatan? Kok mas South? Masjid South. Oke, okay. diapaalin lo ya? Nah, itu basic loh, itu dasar. Nanti kalau kalian ini bingung nanti ya. Oke, okay. gas station. Okay. Mas Bakti dulu ya. Coba kalian ikuti dulu ya. From gas station, I, yeah, I go, go straight through. True, true artinya apa tadi tru artinya apa melalui Aduh. good melalui bagus saya melalui. ulang lagi ya i go straight through red road artinya apa melalui jalan, me, jalan, jalan merah jalan merah atau jalan red gitu ya and then go straight until barber Barbershop. Barber and then after barbershop. Belok kiri apa? Belok kiri. Turn left. Nah, turn left. Turn left. And, and go. Go and straight. Straight. Until. Giant Hill. mall. Giant, Giant mall, mall. Is, is. In front of. In front of. Gym. Ya, gym, gym, itu tempat kebugaran itu loh ya, yang buat orang naik apa orang apa ngangkat ngangkat beban itu loh, gym, ya. Yeah. Oke, okay. nah kayak gitu ya, coba kalian nanti saat ya oke, okay. nggak apa-apa, kita jangan tahu salah ya. Coba uh, kalian milih aja deh, uh, ini gambarnya kelihatan ya, Mas Bakti pilih aja ya. Oke, okay. uh, coba sekarang kita mulai dari San Halo Sanza. Ya, Mister. Halo. Oke, Sanza. coba ya di sini. Apa tadi? Tempat kebu kebugaran. Oke, kemudian ke coffee coffee shop ya. Coffee shop. Ini ya. lihat uh, petanya. Coffee shopnya ada di Oke sebentar ya, Mas Bakti ini dulu ya, ganti jaringan dulu kalau, kalau gitu. Uh, masih macet-macet, Sanja? Halo? Terdengar Cek satu dua ya. dia, terdengar nggak? Halo? Terdengar? Nggak ya, oke ya, coba. Ini uh, kelihatan nggak kursornya Mas Bakti? Kursornya kelihatan nggak? Kelihatan. Warna hitam dan ya oke okay. coffee shop-nya ada di ada di sini ya kemudian gym-nya ada di mana ada di ada di sini ya. nah coba gimana nih ya, coba gimana kalau dari ke gym ke pergi ke coffee coffee shop kira-kira gimana Sanjayo? ingat ya ini utara ini selah, selatan bawah itu selatan nah madepnya tokonya itu madepnya ke selatan ya kira-kira gimana yuk Ayo, gua, gua dari jam Beloki, Beloki kan, mau kesini atau mau ke mana? Go. I turn I go, I, bukan I go tapi belok gitu apa I turn I turn left, I turn left through melalui, through. melewati Jalan apa through. ini? Green Street. Street. Oke, okay. kemudian sampai sini terus ya. Kemudian lewat mana? Go Ghost stretch Ghost stretch. Oke, okay. mau lewat sini ya. Oke, okay. sampai until go sampai straight. apa? Until fire station. Oke, okay, bagus. Good, ya. Yeah. Then... Turn... Right. Turn right. Oke, okay, bagus. Through? Lewat jalan apa ini? Through, Through brown street. Oke, okay, bagus. Lurus ini terus sampai sini. Until... Then, until... Uh, White Street. Oke okay, White Street. Oke okay, bagus. And then? And then turn turn right. Oke. Okay. Terus dibilang aja coffee shop itu letaknya di mana gitu. The coffee shop is. The coffee shop is. is Apa di, te, di tengah di antara tadi apa? Oh. Yes. Uh, Ditunjukkan is, aja. Yes. Coffee shop is a, is between Bagus. Bakery and Chinese restaurant. Good, bagus ya. Uh, Sanja, bagus sekali ya. Nanti kayak gitu lagi ya. Nanti latihan lagi kapan-kapan ya. Oke, okay, sudah bagus ya. Oke, okay. kayak gitu ya. Jadi kalau belok kiri apa? Turn turn left. Kalau belok kanan apa? Turn turn right ya. Kalau sampai bilangnya un, until ya. Jadi jangan nggak bilang go straight terus nanti kan bablas ya, kebablasan. Jadi go straight-nya itu until, until apa gitu ya. Sudah bagus ya. Oke. Nanti kita coba lagi ya. Oke, sekarang uh, Fatan ayo, Fatan halo? Halo, Song. Oke, Fatani. Mas Bakti pengen tanya ya. Coba uh, lihat soalnya dulu ya dari hospital ya hospital ke apartemen Anggrek ya orchard itu anggrek ya hospital ke apartemen Anggrek coba hospitalnya di mana Fatan Di sini Nah di sini ya good ya di kiri atas ya kemudian apartemen orchard itu ada di ada di sini nah, hmm. coba kira-kira nih posisi Fatan berarti ada di, di sini coba ikuti kursornya Mas Bakti ya ada di sini nih coba kira-kira gimana Um. mau mana belok kiri kan masa belok hmm. kanan belok kiri apa belok kanan mau lewat kiri apa lewat kanan hmm. kalau kanan berarti sini nih nah, sini kan sini juga kalau kiri berarti muternya sini nah kira-kira patan mau kemana mau belok kanan atau belok kiri um. kanan kanan oke sini ya oke good coba Terus, gimana berarti? Go, go, go, right. Oke, okay, go, uh, Turn. Turn ya, go, Turn right. The turn right. right. Through. Through apa tadi? Melalui. Melalui. Orange. Orange. Orange road. Ya. Orange road. Artinya jalan O, jalan oren. Nah, bedanya ya, Adik-adik, Mas Bafri lupa jelaskan. Kalau street itu jalanan ke jalanan kecil. Kalau road itu jalan be jalan besar. Yang biasanya ada bisnya itu loh, ada bisnya, ada apa ya, ada mobilnya banyak, itu namanya road ya. Tapi kalau street itu jalan ke jalan kecil, jalan yang tidak dipakai bis, ya. Oke, ini ya, berarti Tadi gimana? Go right. ya. Sorry, go right go lagi. Right. Turn right. Sorry, turn right. Go right. Through orange. Through orange. Road. Road. Oke. Okay. Bagus ini. Ikuti kursor Mas Until apa? Until apa artinya? Di depan. Until bukan di depan. Until itu sampai. Sampai. Sampai mana nih? Masa kalau bablas ya nabrak sini ntar? Sampai mana? Until apa? Ini ada apa ini? Until gym. Gym. Oke. Okay. Setelah gym berarti belok apa? Gym? Masa belok kiri? tren mana? Turn left. Kanan apa? Kanan. Ayo. Kanan bahasa Inggrisnya apa? Turn right. Right. Kalau left artinya apa? Kiri. kiri. Berarti kalau tadi turn right, nabrak sini, Fatah. Beloknya jangan kiri, tapi belok ah. belok turn. kanan. Berarti gimana? Turn. Turn right. Right. Through melalui. Through. Through. green Street. Street. Street. Street. Green green. street street green street green street oke okay, bagus terus nih sampai sini terus lewat sini ya kemudian sampai mana nih stop uh, until apa until bubble shop nah until bubble shop bagus setelah bubble shop terus kemudian Turn right, turn right, oke okay, sini ya. Nah kemudian disebutkan uh, apartemen anggrek atau anggrek apartemen itu titik-titik uh, letaknya ada di mana gitu. Coba apartemen anggrek ada hmm. ada di mana nih? Coba tadi kalau kalau kamu lihat ada di mana nih? bersebelangan sama apa ini? school, school berarti kalau berseberangan bahasa Inggrisnya apa? eh eh cross, a, cross. bagus ya berarti anggrek apartemen ya atau apa apa apartemen anggrek is across the oh, cool. nah kayak gitu ya oke nanti kapan-kapan latihan lagi patan santai aja nanti kita ada lagi ya cuma besok hari sabtu kita ganti topik takutnya nanti kalian bosen gitu ya oke kayak gitu ya jadi tadi apa patan kalau belok kiri Tun right. Oke, okay. kalau telok kanan. Tun right. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan ketukar. Nanti kalau ada orang melok kanan, kamu bilangnya belok kiri, nabrak nanti ya. <laughs> kayak <laughs> tadi ya. Jadi jangan ketuk, jangan ketukar ya. Kalau lurus apa patan tadi? Go. Go. Go apa? Lurus. Go. Go straight. Ya. Go, go straight artinya lu Lur. lurus go straight ya oke kalau true tadi apa meleh melewa, melewati melewati good ya nah kayak gitu ya oke coba ya sekarang Didi ya uh, oke kalian tetap dengarkan ya soalnya nanti uh, apa bisa belajar dari temennya coba nah, gitu. Didi ini ada Barbershop ke drugstore Nah coba ya Kamu ada di barbershop Kemudian kamu mau pergi ke drugstore Coba dilihat pertanyaan nih Barbershop di mana? Barbershop di Kanan? Kanan, kanan bawah. bawah Pojok kanan bawah ya Kemudian drugstore uh, nya di mana? Traktor ada di kiri atas Oke okay, bagus. Nah sekarang coba kamu mau lewat mana boleh ya terserah kamu ya. Turn coba right. yuk. Ya. Oh ya. Yeah. Oke okay, turn go, right, go turn right, and. Melewati True. apa? Truk jalan apa truk apa? Green Street. Oke okay, Green Street bagus. Ya kini True. terus. Until Sini, Giant Mall until, bagus. Giant Mall oke, okay, sampai sini ya. Berarti kursornya di sini terus, terus turn left. Oke, okay, good. Until until drugstore. Oke, okay, disebutkan drugstore-nya ada di sebelah apa? Ada di mana? gitu Drugstore ada di... Madep sini ya. Madep ke bawah ya. Madep ke bawah ya. Berarti gimana? Um, depannya Dentist Nah kirangnya gimana? The drugstore is is Behind Masa behind? Behind tuh di belakang loh Kalau di belakang ya dentistnya mm. Apa kalau di depan? Ayo teman-temannya mungkin mau bantu Di depan tuh bahasa Inggrisnya apa? Coba teman-teman mau bantu mungkin? Di depan bahasa Inggrisnya. In front of. Nah, itu apa tadi? In front of. Nah, apa Didi? In front of. Berarti coba, diulang lagi lagi kalimatnya. The drugstore. The drugstore is? Is in front of dentist. Nah, in front of ya. In front of. In front of. In front of. Lagi, lagi Di depan dentist. Nah, Oke, okay. good. Kayak gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Oke, okay. uh, ini uh, Rafid nggak bisa ini ya? Mic-nya nggak bisa dinyalain ya? Kalau nulis nanti kelamaan soalnya. Uh, halo Rafid? Nggak bisa dinyalain ya? Oke, okay. uh, kalau gitu gini ya. Rafid nanti kapan-kapan aja ya? Soalnya kalau nulis nanti nggak efektif ya? Uh, nanti aja ya? kapan. Oke, okay, teman-teman. Terakhir ya. Untuk terakhir, coba nih kita kerjakan apa, Bilang bareng-bareng ya. Coba mic, on, mic nya di onkan semua nggak apa-apa. Coba Mas Bakti nih, ya. Mas Bakti dari gas station, Mas Bakti pengen ke ke apa? Ke kantor pos. Tapi lewat. Eh, bentar. Uh, Mas Bakti pengen ke ke musola, ke masjid, ya pengen ke masjid ya ingat gas station ke masjid tapi pengen lewat blue, blue road ya, blue pengen road. lewat blue road dari ya, sini kira-kira bagaimana coba silakan semuanya dinyalain lo ya ayo nggak apa-apa bareng-bareng yuk go go kemana turn right turn right bagus turn right until until mana gas station Oke, okay, until ambulance station. Oke, okay, sampai sini ya? Oke, okay, nggak apa-apa, berarti sampai sini ya? Terus dilanjutkan ya. sama Sanja. Sampai sini, Mas Bakti. Terus bagaimana Sanja? Gimana, Mister? Uh, gini loh tadi, Mas Bakti itu kan pengen dari apa, dari gas station ke ke masjid. Tapi Mas Bakti pengennya lewat Blue, Blue Road lewat sini. Nah, tadi sama Didi itu diarahin sampai ambulans station, sampai sini. Nah, kira-kira kalau udah sampai sini gimana? Pergi ke mana berarti? Pengennya ke masjid, pengen ke sini. Nah, coba. Tapi Mas, berarti ada di sini tadi. Diarahin sama Didi di sini. Berarti gimana? Setelah sampai sini gimana? Kan di sebelahnya kan, Mister? Uh, pengen ke masjid. Ke masjid, Mos. Ini kan masjid iya. di sini. Tadi habis ke fire station kan misalnya. Tadi tadi Mas Bakti di ambulance station, ambulans station. Mas Bakti di sini loh. Lihat kursornya, kelihatan ya Kelihatan. Nah, sini Mas Bakti itu posisinya di sini tuh. Sama Didi okay. di ke sini tadi. Terus gimana berarti? Oh. Um, Mau lihat mana? lah. Go straight, bagus. Uh, True. Yeah. True. True, apa? True dulu. La -la -la jalan apa dulu? ru orange road. Road. orange road until until mana nih Jim Jim Oke okay, berarti sini ya oke okay. oke okay. then, then bagus then turn, turn, turn, turn right right Turn right, belok kanan, blok kiri nabrak sini bentar. turn right ya, true, true, true, green, green street. Nah oke okay. lewat sini ya, berarti udah bener ya. Terus kemudian Fatan sekarang, Fatan kira-kira masjidnya itu ada di mananya Fatan? Masjidnya itu ada di mana? Madepnya sini ya, Madepnya ke bawah ya. Berarti uh, masjid itu ada di mana? The moss is Mosque is Coba yang lain kalau fatan ini yang uh, kalau fatan nggak bisa coba yang lain Moss uh, moss is behind fire station Good the moss is behind fire st station fire. gitu atau boleh gini the moss is across across Ayan Giant mall. mall boleh gitu. Jadi enggak cuma satu tok. Jadi misalkan mau pakai yang ini seberangan sama Giant juga boleh gitu ya. Makanya kayak gitu ya. Coba kayak gini gitu ya. Adik-adik ada pertanyaan? Tadi sudah bisa ya. Tadi Didi, Fatan, uh, Sanja sudah bisa. Rafid tadi sudah bisa cuma Rafid tadi karena enggak apa mic-nya enggak nyala jadi Mas Bakti enggak ini. Apa enggak? Apa, nggak bisa ngoreksi ya, nah, lain kali ya, nanti untuk Rafid lain kali ya, kita lagi ya, kayak gini lagi ya. Oke, okay, adik-adik ya, adik-adik, uh, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. enggak ada ya, oke okay, kalau gitu, nanti kapan-kapan kita kayak gini lagi, ya. jadi nanti kapan-kapan uh, tentang rumah kalian, jadi Mas Bakti pengen tahu rumahnya kalian tuh kayak gimana gitu, nanti kita coba lagi, tapi untuk hari Sabtu itu nanti apa ini dulu ya ganti materi dulu takutnya kalian bo, bosen, bosan karena ini sudah tiga kali ya ini kan sudah tiga kali nanti kalian bosan nah, gimana patan halo mau tanya apa patan mau oh. tanya. ya silakan patan kalau ala tenggara bagaimana soal bahasa inggrisnya tenggara nah tenggara oke okay, tenggara itu berarti di antara apa tenggara oke okay, lihat ya sebentar ya mas bakti ya coba lihat Oke, okay, uh, okay, ini kan arah ya, ini arah katakanlah ya, sebentar bentar ya, oke okay, Mas Bakti ya, ini kan arah ya, kelihatan nggak? Ini arah ya? Kelihatan. Nah ini ya, ada garis nih ya, Kelihatan. ini ada garis, ada garis silang kayak gini, palang gitu ya, uh, salib ya. Oke, okay, uh, yang yang ini apa? Uta? Uta yang sini apa? Utara. Oh iya, berarti ini South. north ya. Yang bawah apa? Yang South. bawah South. South. South. Oke, okay. yang kiri? Hmm. Ayo, masa kalian ini apa belum bisa baca arah? Kalau kanan hmm. kan utara, kalau bawah selatan, kalau kiri apa? Timur. Masa kiri timur? <laughs> Bangat. Barat yang kan yang yang timur itu yang angka, yang ya, kanan, kanan yang sini kanan. masa ketuker ya? Berarti ini apa barat? Bahasa Inggrisnya apa? Barat, West. west. Ya. Kalau kanan, apa kanan itu timur? Ya, sorry, kanan ya? Kanan apa? Berarti eh uh. timur apa? Berarti timur apa gitu loh? Yang sebelah kanan nih. Kalau gini kan West. Kalau ini berarti apa? Hmm. Is. Is, nah masa lupa lupa sih ingat ya diingat ingat baik baik ya. Nah berarti uh, Fatan Mas Bagi tanya kalau arah tenggara itu di di mana Fatan di sudut mana? Arah tenggara itu di sudut mana? Nah kayak gini kan ya kan berarti kalau arah tenggara itu di mana? Ini kan utara, ini kan selatan, ini, ini barat, ini timur. Berarti kalau selatan itu, kalau tenggara itu yang mana? Nikah atau yang sini kah atau yang sini atau yang sini? Yang sudut mana, katan? Udah diajarin gurunya belum? Belum. Belum ya, oke. Okay. Teman-teman ya, coba diingat ya, ini bahasa ini ya. Kalau yang atas, ini namanya barat. Barat apa daya? Barat daya, ya, barat. kalau yang bawah barat. Barat apa laut? Barat laut. laut. Oke, okay. kalau yang ini... eh, sebentar ya. Oh, ini ini barat. Ini sorry, ini timur. Ini barat lah, barat laut. Nah, ya laut. Ini barat daya. Barat daya, Ayuara. kalau ini apa? timur timur laut timur laut bagus kalau yang ini apa timur laut tenggara masa ini timur laut ini timur laut sama dok timur. ini tengga, timur. Tenggara timur. Tenggara nggak ada nggak ada Ti, apa timur daya gitu nggak ada adanya apa tengga, Tenggara Tenggara Fatan berarti Tenggara itu ada di ada di sini ya berarti di tengah-tengah antara selatan dan selatan dan timur. timur. Nah, bahasa Inggrisnya adalah gabungannya. South southeast. South, East. South East. Artinya tengah, Tenggara. Selatan. Jadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara apa? South, apa? South itu apa? Satu itu apa? Di selatan dan timur. Timur bilangnya south southeast south south oke okay. berarti kalau ini kalau apa timur laut di tengah-tengah apa mm. Mm. ayo di tengah-tengah apa tengah -tengah. langsung timur dan utara timur dan utara bilangnya itu patokannya itu utaranya bilangnya north north north, north apa East. Nah, North East, bagus North East artinya apa? Tadi berarti, Timur? Timur Laut Nah, Timur, timur laut. laut, bagus Kayak gitu loh, jadi segabungannya Terus nih, kalau di sini apa tadi? Uh, barat? Barat Barat Laut Barat Laut Nah, berarti, bahasa Inggrisnya gimana? Uh, utara Sama? Sama, Sama banget. Barat Barat Oke, terus berarti gimana bilangnya? North. North. North. North. West. Ayo, masa northwest. Nah, aduh. North kalian enggak apa apa sih? Northwest. Northwest. Oke, okay, didik cepet ya. Didik cepet langsung jawab. Selatan bahasa Inggrisnya apa? Selatan. North. Allah, south. South. Oh, yang yeah, south. <laughs> North itu utara, aduh. berarti diapain ya teman-teman di sini ya. Jadi kalian tuh Bukan nggak bisa, tapi memang belum hafal gitu ya. Coba yang bawah nih, adek-adek yang bawah Berarti kalau timur apa, barat daya itu apa bahasa Inggrisnya? barat daya itu tengah-tengah apa? Tengah-tengah oh. antara barat dan selatan, barat dan selatan, Barat dan selatan, baradaia ya selatan, baradaia selatan, berarti gimana selatan, south south southwest ah, south west berarti kalau southwest. ada kata southwest itu artinya apa barat daya ya barat daya kalau northwest apa tadi northwest barat laut. barat laut ah bagus kalau ada northeast timur laut timur laut timur laut bagus kalau southeast tenggara nah kayak gitu berarti kalau Asia Tenggara bahasa Inggrisnya apa South East South East, South East. South East. Asia nah bahasa Inggrisnya South, East, South Asia. East Asia artinya Asia Tenggara Asia Tenggara nah gitu ya teman-teman ya jadi patokannya itu adalah dia diapit kayak gitu nah, nanti kapan-kapan diajari lagi ya jadi nggak nggak usah khawatir nanti akan keluar lagi ya Oke, adek-adek, sampai situ aja. Nanti kita ketemu di hari ini ya. Ketemu di hari Sabtu. ya. Kita ketemu lagi ya. Karena kemarin Mas Bakti ini ya, listriknya mati ya. Jadi nggak bisa ngajar, jadi ditukar sehari Sabtu ya. apa-apa ya. Nanti intinya adek-adek, hari Sabtu kita... Kasih, ya Kita pakai buku baru lagi ya. Nah, nanti kita mulai lagi dari nol lagi. Nggak apa-apa, nanti semuanya biar dapat ya. Oke, Mas Bakti tutup ya pertemuan hari ini ya. Uh, adek-adek, selamat ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.